Halo, selamat datang di Ruang Belajar Asripedia Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan dengan saya, Kak Asri Fatun Agustini Saya seorang pengajar matematika di Ruang Guru Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengidentifikasi pertidaksamaan linear satu variabel Yuk ikuti terus pembelajarannya supaya kalian mendapatkan pembahasan dan penjelasan yang lengkap Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal latihan ketiga mengidentifikasi persamaan linear satu variabel halaman 80 buku NKP di Matematika MGMP Bantul Yogyakarta. Langsung saja pada penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel itu cara menentukannya yang pertama dengan substitusi, yang kedua dengan menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang ketiga, dengan membagi atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Perhatikan pertanyaan berikut, kita akan latihan untuk mengidentifikasi pertidaksamaan linear satu variabel. Pertanyaan nomor satu, 2P ditambah 6, kurang dari min dua. Relasinya di sini adalah kurang dari dengan variabelnya, yaitu yang berupa huruf. Ya, ada variabel P. Dan pangkat tertinggi variabelnya adalah satu. Nah, karena hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya satu, maka ini termasuk pertidaksamaan linear satu variabel. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. 2 x kuadrat ditambah 5 kurang dari sama dengan sembilan. Nah, seperti ini dibaca kurang dari sama dengan, sehingga relasinya kurang dari sama dengan variabelnya ada variabel x kuadrat pangkat tertinggi dari variabelnya ya yang ini yaitu dua Nah karena memiliki variabel dengan pangkat tertinggi dua maka ini bukan pertidaksamaan linear satu variabel tetapi merupakan pertidaksamaan kuadrat ya selanjutnya ke nomor tiga di sini, soalnya 3x dikurang 5y lebih dari 4. Relasinya adalah lebih dari. Kemudian variabelnya ada variabel x dan ada variabel y dengan pangkat tertinggi variabelnya itu satu. Nah, di sini variabelnya lebih dari satu nih teman-teman. Ada variabel x dan ada variabel y karena memiliki dua variabel dan ini memiliki pangkat tertinggi variabel 1 maka disebut pertidaksamaan linear dua variabel berarti bukan pertidaksamaan linear satu variabel ya selanjutnya ke nomor 4 13 dikurang 2m lebih dari sama dengan 9m Nah di sini relasinya adalah lebih dari sama dengan, dan variabelnya itu ada variabel M, gitu ya. Pangkat tertinggi variabelnya satu Nah, teman-teman, karena hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya satu maka ini termasuk pertidaksamaan linear satu variabel, gitu ya. Selanjutnya, kita akan berlatih soal. Perhatikan kalimat terbuka pada tabel berikut beri tanda centang untuk pernyataan yang sesuai. Nah contoh nomor satu x dikurang 9 sama dengan tiga Relasinya adalah sama dengan dengan variabelnya ada variabel x pangkat tertinggi variabelnya satu. Nah karena memiliki relasi sama dengan maka ini bukan pertidaksamaan linear satu variabel tetapi Persamaan gitu ya teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 2. Y tambah 2 kurang dari 5. Relasinya adalah kurang dari. Dengan variabelnya yaitu Y. Pangkat tertinggi variabelnya adalah satu. Nah, karena merupakan pertidaksamaan ya. Yang termasuk pertidaksamaan itu adalah kurang dari. Seperti ini. Kurang dari. Lebih dari kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan inilah yang termasuk dalam relasi pertidaksamaan sehingga ini tadi disebut pertidaksamaan linear satu variabel kemudian soal nomor tiga relasinya adalah lebih dari sama dengan dan variabelnya ada variabel x ada variabel y pangkat tertinggi variabelnya satu karena ada dua variabel dengan pangkat tertingginya satu maka ini juga bukan pertidaksamaan linear satu variabel tetapi pertidaksamaan linear dua variabel selanjutnya ke nomor 4 3 x kuadrat dikurang satu lebih dari 11 relasinya adalah lebih dari dengan variabelnya yaitu x kuadrat dan pangkat tertinggi variabelnya adalah dua Nah, ini juga bukan pertidaksamaan linear satu variabel, ya. Karena di sini pangkat tertingginya dua, gitu. Selanjutnya ke nomor lima. dua, dalam kurung m dikurang tiga, kurang dari m dikurang delapan. Relasinya adalah kurang dari, dengan variabelnya ada variabel m. Nah, di sini bisa kita lihat m ini memiliki pangkat satu karena memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya satu maka ini termasuk pertidaksamaan linear satu variabel Nah sekarang kita lanjutkan ke latihan nomor satu X ditambah enam sama dengan sembilan langkah pertama kita mau menghilangkan plus enam terlebih dahulu ya Supaya plus 6 itu jadi 0, berarti harus kita jumlahkan dengan inverse dari 6 inversnya dari 6 itu adalah min 6 Sehingga kedua ruas kita jumlahkan dengan negatif 6 X ditambah 6, dikurang 6, sama dengan 9 Nah, yang ruas kanan kita jumlahkan juga dengan min 6 ya sehingga diperoleh, X tambah 6 kurang 6 itu adalah X saja, 9 dikurangi 6 itu 3. Sehingga nilai X yang memenuhi yaitu 3. Mudah ya, jadi langkah pertama tadi, kita menghilangkan konstantanya terlebih dahulu. Konstanta itu yang berupa angka ini, caranya dengan menjumlahkan kedua ruas dengan inverse-nya atau kebalikannya kebalikan dari plus itu negatif kebalikan dari kali itu bagi, begitu juga sebaliknya selanjutnya ke latihan nomor 2 2p dikurang 8 sama dengan p nah, kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari min 8 kebalikan dari min 8 yaitu Plus 8 sehingga kita peroleh 2 P dikurang 8 ditambah 8 sama dengan P ditambah 8 2 P dikurang 8 plus 8 diperoleh 2 P saja sama dengan P plus 8 nah sekarang kita Perhatikan, di sini ada 2P dan ada p Berarti kita mau menghilangkan yang P ini, teman-teman. P itu inverse-nya adalah min P. Jadi, kedua ruas kita jumlahkan dengan min P, sehingga diperoleh 2P dikurang P sama dengan P dikurang P ditambah 8. Gitu ya, 2P dikurang P di sini kalau tidak ada angkanya variabel itu memuat koefisien 1. 2 dikurangi 1, yaitu 1. Sehingga 2P dikurangi P itu P saja. P dikurangi P itu 0. Sehingga dapat kita tulis P sama dengan 8. Nah, inilah penyelesaiannya. Selanjutnya ke nomor 3. 3Z dikurang 7 sama dengan 2Z ditambah 7. Nah, kita perhatikan teman-teman, di sini ada konstanta min 7. Jadi, yang pertama kita perhatikan itu bagian ruas kiri. Ya, sebisa mungkin konstantanya kita hilangkan. Min 7 itu inversnya adalah plus 7. Kedua ruas kita jumlahkan dengan 7 gitu ya. Sehingga diperoleh. 3z dikurang 7 ditambah 7 Sama dengan 2z ditambah 7 ditambah 7 kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari min 7 Nah, sehingga yang ruas kiri diperoleh 3z Dan untuk ruas kanan diperoleh 2z ditambah 14 Sekarang kita perhatikan 3z dan 2z, kita pilih yang bagian koefisiennya paling kecil, yaitu 2z. Kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari 2z, ya inversnya adalah min 2z. Kedua ruas kita jumlahkan dengan min 2z, sehingga diperoleh. 3Z dikurang 2Z sama dengan 2Z dikurang 2Z ditambah 14. 3 dikurang 2 itu 1. 1 tidak perlu kita tulis koefisiennya sehingga langsung saja Z sama dengan 14. Sehingga penyelesaiannya untuk nomor 3 adalah Z sama dengan 14. Selanjutnya ke nomor 4. Nah, apabila ada soal seperti ini, supaya lebih mudah, kita kalikan terlebih dahulu yang dalam kurungnya. 3 dikali 2x, itu diperoleh. 6x, 3 dikali dengan plus 4, itu diperoleh. Plus 12, sama dengan... 2 dikali dengan X, yaitu 2X. 2 dikali dengan min 4, yaitu min 8. Kalau sudah, sekarang kita perhatikan konstanta plus 12. Kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari plus 12. Inverse-nya adalah min 12, berarti kedua ruas nanti kita jumlah dengan min 12, sehingga diperoleh. 6X plus 12, min 12, sama dengan 2X dikurangi 8, dikurangi 12. Pada ruas kiri diperoleh 6X, dan pada ruas kanan min 2 min min 8, min 12, yaitu min 20. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada 6X dan 2X. Kita mau menghilangkan 2x ini, teman-teman. Berarti kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse-nya dari 2x. ya Inverse dari 2x itu adalah min 2x. Sehingga kita peroleh 6x dikurang 2x sama dengan 2x dikurangi 2x dikurang 20. 6 dikurang 2 itu 4. Ya, sehingga diperoleh 4x sama dengan min 20. Nah, teman-teman, perhatikan, di sini ada 4x, sedangkan kita mau mencari nilai x saja. Berarti, kedua ruas nanti harus kita bagi berapa nih, supaya 4x jadi x. Kita bagi 4 ya. 4x dibagi 4 yaitu x, min 20 dibagi 4 yaitu min. 5, sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan min 5 Selanjutnya ke nomor 5 2X sama dengan 14 Nah teman-teman perhatikan di sini ada koefisien 2 Sedangkan kita mau mencari yang koefisiennya satu saja Bagaimana caranya supaya 2X itu jadi X saja Berarti kedua ruas ini harus kita bagi dengan koefisien dari X-nya ini, kita bagi dengan 2. 2X dibagi 2 yaitu X, 14 dibagi 2 yaitu 7. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 7. Selanjutnya, ke nomor 6. 7 ditambah C lebih dari sama dengan min 3. Baiklah, teman-teman, pada ruas kiri, kita perhatikan terlebih dahulu ya, ada konstanta 7. Nah, kita mau menghilangkan konstantanya 7 dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan inverse dari 7. Invers dari 7 itu adalah min 7, sehingga kita peroleh 7 dikurang 7 ditambah C, lebih dari sama dengan min 3, Min 7 7 kurangi 7 itu 0 Sehingga diperoleh C Lebih dari sama dengan Min 10 Sehingga penyelesaiannya Untuk nomor 6 adalah C lebih dari sama dengan Min 10 Selanjutnya ke nomor 7 2P ditambah 10 Kurang dari sama dengan 6 Perhatikan ruas kiri Ada konstanta 10 kita mau menghilangkan konstanta 10 dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan inverse dari 10. Invers dari 10 itu adalah min 10. Sehingga diperoleh 2P ditambah 10 dikurangi 10 kurang dari sama dengan 6 dikurang 10. Jadi kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari 10 gitu ya sehingga diperoleh bagian ruas kiri itu 2P kurang dari sama dengan 6 dikurangi 10 yaitu min 4 selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga diperoleh 2P dibagi 2 yaitu P saja kurang dari sama dengan min 4 dibagi 2 yaitu min 2 sehingga penyelesaiannya untuk nomor 7 adalah B kurang dari sama dengan min 2. Selanjutnya ke nomor 8. 5N dikurang 4 kurang dari 4N ditambah 4. Perhatikan di ruas kiri ada konstanta min 4. Inverse dari min 4 yaitu 4. Sehingga kedua ruas kita jumlahkan dengan 4 ya. 5n dikurang 4 ditambah 4 kurang dari 4n ditambah 4 ditambah 4. 5n kurang dari 4n plus 8. Nah, sekarang kita mau menghilangkan 4n. Berarti kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari 4n. 4n itu inverse-nya adalah min 4n, gitu ya. Sehingga diperoleh 5n dikurang 4n kurang dari 4n dikurang 4n ditambah 8. 5 dikurangi 4nya itu 1, sehingga n kurang dari 8. Nah, teman-teman, yang kurang dari 8 itu tentu saja... 7, 6, 5 dan seterusnya ya menuju ke arah kiri Seperti itu dalam garis bilangan Selain hmm. nomor 9 2 dalam kurung M dikurang 3 kurang dari M dikurang 8 Apabila ada soal seperti ini kita kalikan terlebih dahulu dengan dalam kurung ya 2 dikali M diperoleh 2M 2 dikali dengan min 3 diperoleh min 6 kurang dari M dikurang 8 Nah sekarang kita mau menghilangkan min 6 nya dulu ini teman-teman Sehingga kedua ruas kita jumlah dengan inverse dari min 6 Yaitu plus 6 Sehingga diperoleh 2M dikurangi 6 Ditambah 6 kurang dari M dikurangi 8 ditambah 6 2M kurang dari m 2 gitu ya. Jadi dalam persamaan maupun pertidaksamaan linear kita sistemnya adalah keseimbangan. Jadi antar kedua ruas itu apabila dijumlahkan ya kedua ruas itu dijumlahkan dengan bilangan yang sama, apabila dibagi ya kedua ruas dibagi gitu. Nah, sekarang perhatikan di sini ada m dan ada 2m. Kita mau menghilangkan m-nya ini, teman-teman. Berarti kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari m yaitu min -m. Sehingga dapat kita tulis 2M dikurangi M kurang dari M dikurangi M dikurang 2. 2M dikurangi M itu M kurang dari min 2. Sehingga penyelesaiannya adalah M kurang dari min 2. Selanjutnya ke nomor 10. 3 dalam kurung 2P dikurang 5, dikurang 5P dikurang 10 kurang dari sama dengan 20 yaitu kita kalikan terlebih dahulu 3 dikali 2p yaitu 6p 3 dikali dengan min 5 yaitu min 15 kemudian yang dalam kurung ini kita keluarkan terlebih dahulu caranya bagaimana dengan mengalikan semua yang di dalam kurung dengan negatif min dikali 5p jadinya negatif 5p dikali min dikali dengan min 10 yaitu Plus 10 kurang dari sama dengan 20 nah yang variabelnya sama kita operasikan terlebih dahulu 6p dikurang 5p yaitu P saja min 15 ditambah 10 yaitu min 5 kurang dari sama dengan 20 kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari min 5 min 5 itu inversnya berapa teman-teman yaitu plus 5 gitu ya Sehingga kedua ruas kita jumlahkan dengan plus 5 P dikurangi 5 ditambah 5 kurang dari sama dengan 20 ditambah 5 Sehingga dapat kita peroleh P kurang dari sama dengan 25 Inilah penyelesaiannya Selanjutnya ke nomor 11 1 per 3D lebih dari min 5 Nah teman-teman perhatikan di sini ada koefisien 1/3 per langkah pertama kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari 1/3 inverse dari pembagi itu pengali ya 1/3 kembaliannya adalah 3 dikali 3 gitu berarti kedua ruas harus kita kali dengan 3 1/3 d dikali 3, lebih dari min 5 dikali dengan 3 1 per 3D dikali 3 yaitu D saja Lebih dari min 5 dikali 3 Min 15 Sehingga penyelesaiannya adalah D lebih dari min 15 Selanjutnya ke nomor 12 Min 3Z ditambah 4 Lebih dari sama dengan 5 Perhatikan di sini ada konstanta 4 4 itu inversnya berapa teman-teman yaitu min 4 sehingga kedua ruas kita jumlahkan dengan min 4 gitu ya sehingga diperoleh pada ruas kanan sekarang 5 dikurangi 4 sehingga pada ruas kiri diperoleh min 3 Z lebih dari sama dengan 5 dikurangi 4 itu satu selanjutnya di sini teman-teman perhatikan ada koefisien min 3 Nah Min 3 dikali Z. Artinya Z dikali min 3. Inverse-nya yaitu Min 1 per 3. Berarti kedua ruas itu kita bagi dengan min 3 gitu ya. Sehingga diperoleh. Min 3 Z dibagi min 3. Lebih dari sama dengan 1 dibagi min 3 Sehingga hasilnya Z lebih dari sama dengan min 1 per 3 Oke Nah inilah penyelesaiannya teman-teman. Demikian pembelajaran kita untuk latihan 3. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat dipahami dengan baik. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Supaya kalian mendapatkan informasi yang lengkap dari update terbaru pada channel Asripedia. Terima kasih perhatiannya kakak akhiri. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.